Oke, okay, selamat malam teman-teman. Good evening. Welcome to Academic and Professional Class. This is our fifth meeting. Uh for today I'm going to uh, the the topic actually about reading ya, yeah? about reading and also about speaking part. At the end of the class, I will introduce you about uh, academic writing. Karena nanti mulai minggu depan, uh, khususnya mulai uh, mulai hari hari Jumat ya, kita sudah mulai Mengumpulkan uh, writing, jadi teman-teman yang ikut kelas ini, I, I don't know whether you are passive or active. I don't, I don't really, I, I don't have any, any notes at this point. Ya, saya tidak dikasih list ini, ya, belum belum dikasih list siswanya sampai hari ini. So, ya, yeah. uh, maksudnya yang mulai ke depan, saya tekan ada writing, ya, setiap hari Jumat, setiap hari Jumat itu, akan topiknya adalah writing dan reading, ya. untuk... Hari, hari selasanya itu publicnya adalah speaking dan listening gitu. jadi pokoknya nanti dibuat seperti terus ya so please be aware and also please be, be prepared ya untuk teman-teman di sini ya saya harap ada waktu satu minggu buat mengerjakan tulisannya esainya eh, nanti nggak uh, apa-apa kita mulai dari nol jadi esainya itu uh, nanti kita apa kita koreksi ya setiap, setiap hari setiap hari apa Jumat itu kita koreksi ya I know makanya di kelas ini tuh butuh komitmen ya. Jadi uh, maksudnya yang teman-teman yang sudah bersedia belajar tuh butuh komitmen. Karena kalau nggak nggak mengumpulkan writing, uh, I don't know what what we achieve. Ya, saya nggak tahu nanti tujuannya apa. Karena uh, ya kita kan kalian di sini pasti ingin belajar nih kan aspek writing dan sebagainya. Ya. Oke, okay. uh, nah kita mulai ya topiknya hari ini teman-teman ya. Again, so I'm so sorry. Kalau jangan diprotes karena Walaupun saya sudah prepare materi right, uh, speaking dan sebagainya, tapi karena, kalau udah gak dateng ya gak ada ya mau gimana lagi. So, so kalau datang gak aktif ya saya bingung juga. Gitu. I'm, I'm turning my head uh, live to, to write only to think about this, but if you don't attend, so yeah, I, I don't know what else to do. So, I'm just gonna give you the, the material, with or without you. Okay, it's my duty, so ya yeah, Mbak uh, Kirah tolong digabari ya kelasnya ya, sudah mulai oke, okay, nah ya, oke, okay, today we're going to talk about this one ya, yeah, alternative so our topic is about this, but actually the end of this class, in in middle of this class, throughout the class I'm going to teach you about uh, what I call as uh, projection, Now we're going to use projection because We're going to use the advanced version of uh, future, so we're going to use the advanced version of uh, advanced tense. Sorry, advanced tense of future. So please be aware. Please be be careful. Okay. First of all, uh, we're talking about this. Yeah, what is hemop hemopathy? Sorry, I, I don't know how to pronounce this because you know this is uh, uh, you know a science uh, term. Ini adalah Uh, apa uh, context science ya yeah. so i never i never actually uh know how to pronounce this perhaps homo ya yeah, homovati what do you know about it talk together then read to check your idea so yeah because uh, none of you present so i'm just gonna read the idea so homovati is based on the idea of like your slide jadi like your slide means uh semacam ini ya semacam peningguan tapi Bukan penyembuhan secara medis. Jadi kayak semacam what we call as placebo. Placebo itu menyembuhkan dalam konteks yang pikiran saja. It's not about the body. Jadi bodinya atau tubuh kita itu mungkin masih sakit. Tapi karena di, dikasih placebo, dikasih semacam obat yang bukan hanya untuk ini, bukan apa menyembuhkan badan, sebenarnya, ya. tapi men, apa, membuat kita itu ber Berhenti berpikir tentang sakit itu. Contoh, waktu kalian, waktu anak kecil jatuh dari ini, jatuh dari tak, jatuh dari apa, sepeda atau apa kan sama ibunya itu sering dicup-cup gitu ya, di diolah sama apa itu. Kemudian anaknya diem. Nah, itu bagian dari pla, placebo, jadi menganggap sakitnya itu sudah, sudah ini apa, sudah anak itu berpikiran bahwa sebenarnya sakitnya itu masih cuma membuat dia itu berhenti berpikir tentang tentang sakit itu that's called placebo in in English ini this is actually a quite common term in science ya yeah? I don't know whether uh, you guys uh, Indonesian people often uh, uh, speak about this but in in in, in English ya yeah, especially in, in in Western culture placebo is often often used to to to hear something ya yeah? hemophag will treat treat sorry, an illness using substance that in a healthy person would produce similar symptoms to those of the illness. For example, the, the herb arnica is used to treat bruising because when rubbed onto the skin of the healthy person, it turns the skin purple. Another principle of homoeopathy is that the more you dilute The substance in the liquid, such as water, and more effective it is. So, a treatment of, an, of one drop of substance in thousand drop of water would be less would be less effective as a remedy than treatment of one drop in a, a million. These treatments are not addictive and have no side effects. Critics, however, believe they have no effect at all and that a homophatic. Medicine is nothing more than a placebo. So, maksudnya adalah, homofatik perhatikan, if you think about this, homo, sebenarnya adalah sebuah semacam obat, tapi bukan objek, obat, semacam ingredient mungkin ya, yang kalau sebenarnya dikasih ke orang yang sakit maupun yang tidak sakit, efeknya sama. Jadi misalkan ada apa ya ada ada jamu gitu kan jamu itu mau dikasih ke orangnya sakit mau nggak dikasih ke orang yang enggak uh, yang sakit itu sebenarnya ya efeknya sama tapi ya karena itu membuat kita berhenti untuk berpikir tentang sakit itu maka dikategorikan sebagai pla, plasebo nah tadi ada ini ada apa tadi namanya per arika arika itu salah satu tumbuhan itu kalau dikasih ke apa sku, bruising bruising itu apa Bruising, bruising itu lecet ya, bruising. And rub, rub, what does it mean rub? Rub, oke, okay. rub itu artinya adalah oles. Ya, rub onto the skin, di permukaan kulit, ya. Healthy person, it turn the skin purple, merubah kulit itu menjadi ungu, ya, menjadi ungu. Nah, baik orang yang sakit maupun tidak, kalau dikasih ke ini, kulit itu pasti warnanya ungu. Cuma bagi orang sakit, for the unhealthy person, perhaps that is bruised, that is bruised because of, you know, of doing something, uh, they will feel that, you know, it is, it is apa ya, it is, it is treating, ya, itu merawat mereka, tapi sebenarnya enggak ya, baik sakit maupun tidak sakit, ini hal yang, hal yang sama, oke, okay. as you can see. Uh, there are a lot of things that you can find in this text. Ya. Ada banyak hal yang kalian bisa temukan dalam teks ini. Ya. So the first one is about illness, ya. symptoms. Ya. Illness sama symptoms. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, ini nggak ada yang ini. Ya. So, I have nothing ya. Oke, okay. teman-teman yang di ini teman-teman ya. yang nonton video ini, please, uh, please look at this one ya. Illness and symptoms illness itu penyakitnya symptoms itu gejalanya so uh would you mind uh think about this yeah i know that you are at home you are at home watching this video but i i think uh please mention one illness and then what are the symptoms yeah okay oke okay, ya yeah, oke okay. for instance okay i think some of you guys already just post the video yeah just post the video okay person like this yeah uh like uh for is it like a cold yeah? cold do you know cold cold means the month uh, yeah cold means the month the symptoms includes uh, the symptoms include include ya. Gitu, yeah? the symptoms include uh fever yeah and then what else fever Uh, what else? Uh, fever and then headache. Uh, for some people having migraines ya, yeah, uh, bukan lagi kepala tapi migrain. And also uh, exhaustion. Exhaustion itu kecapean, exhaustion. Yeah. So these three things, these symptoms are uh, for an illness called cold. Yeah. cold means uh, kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih lebih ke arah demam okay one more the symptoms of what else the symptoms of uh what else the symptoms of covid-19 what are those apa aja please pause the video what are the symptoms of uh, covid-19 okay covid-19 yeah, covid-19 uh, symptoms are uh COVID-19 symptoms are you know uh, inability to feel uh to to smell something yeah inability to smell something uh again just like common cold fever fever uh headache uh tired exhaustion or and also uh at some point there's people who aren't unable to breathe, yeah to break so repository i don't know how to pronounce it or it's like the problem pernapasan in Indonesia we call it. Yeah, so those are the symptoms of uh the symptom of uh of covid-19, yeah And then the remedy, what are the remedy of covid-19? Uh yeah, this is the problem, yeah uh, Sorry, uh the problem of covid-19, remedy itu artinya obat-obatannya. Apa inginnya? Apa uh <laughs> what I con like what I compost like uh uh Obatnya, so remedy itu obat. Remedy is obat, ya. Yeah. but in, in a very general term, yeah, remedy for COVID-19. What, what is that? Vaccine, yeah, for some people is vaccine, but actually, vaccine is prevention, yeah, not not remedy, yeah, vaccine is prevention, but some people call it a, a vaccine, but okay, I, I, I at some point I also agree with that because, yeah, there is a, there is a little truth in that, and also, uh, uh yeah, herb, yeah herbs for, for some people believe that herbs can cure COVID-19 yeah and also uh yeah i don't know whether it's, it's malaria malaria mal malaria drug i don't know what's the name of it i drew i don't know how the talking it. it's like like that the name of the, the, the about the about the cure the name of the the drug so that's it's that is uh that is what they call as a As a remedy ya, remedy itu obatnya ada treatment treatment itu ini ya apa perawatannya so you have to do this do that or so, else gitu ya and then number 3 effect and side effect ya, effect itu yang menyerang langsung side effect itu setelahnya jadi effect yang enggak langsung for instance ya when you take a medicine or when you take aspirin aspirin itu obat yang biasa digunakan untuk sakit kepala ya sometimes you will feel sleepy sometimes you feel sleepy and it also happens to uh to paracetamol yeah for some of you who have who have taken paracetamol for in your life perhaps for for uh for fever or uh, for you know for for uh, toothache and anything paracetamol is to cure uh, to cure uh to prevent yeah preventing yeah it's like an anti anti-body uh, Antibody drug, uh, uh, but also the side effect of paracetamol is actually yeah, side effect of paracetamol is actually oh, uh, ini apa uh, uh, is actually. Okay, let's continue. Yeah, I'm so sorry, guys. Uh, yeah, there are a lot of things happening in my house right now. I, I cannot leave my house because I am not. I'm not in good shape. I mean that I'm, I'm, I don't feel good. I don't feel well uh, because of my illness. Um, I, I'm suffering from. I think it's like a like a exhaustion. Yeah, I cannot move. I cannot. Uh, uh, I cannot walk from my my bed, so I cannot go outside. Please, uh, my apology if I often disconnected from this server. Because again, I'm I'm not I'm not able to go outside. Usually, when the connection is bad, I usually go outside. But not today. Yeah, not today. Because my body is dead already. Yes. Yeah, I, I haven't. I'm I'm having trouble sleeping for the last two months. Uh, it's been affecting my my case. Yeah. But yeah, it's me. It's always I'm always like this. Okay. Uh, Let's move on ya teman-teman. I don't know I don't know what to do if there is no student but okay I'm going to give you some uh, uh, ini ya some of the tenses yeah some of the thing that I'm going to tell you today ya. Uh, saya sebenarnya siapkan dulu hold on a second. Uh, Pak Lupin please my apology I cannot give uh, exercise to the student because there are no student here ya. Saya nggak bisa ngasih ini apa, exercise karena memang nggak ada yang datang so the, the consequences is i have to deal with uh, i have to just explain ya. just like youtube tutorial ya saya cuma bisa ngasih apa uh, latihan saja uh, bukan latihan maaf saya cuma ngasih materi saja tapi karena tidak ada yang datang so apa uh, ya itulah jadi jadi saya nggak bisa ini nggak bisa enggak ya apa enggak bisa ngasih kalian latihan jadi saya cuma bisa ngasih materi saja at least uh, ya yeah, i have I, i don't know what i has to do because no no here Kelah di sini mon, what I'm going to tell you today is the use of uh, ini ya, the use of tenses which is actually just like what we learn in the first meeting. Our this tense is actually a derivation uh, atau turunan ya, turunan dari uh, tenses yang dulu ya. Nah kita akan belajar tenses yang disebut sebagai future continuous, ya, and also future future perfect ya. So, Okay, please be careful. This is going to be tricky. This is the pumpy one, one of the pumpiest one in in learning English because this uh, this tense rarely used uh, in Indonesia. Usually, Indonesian people just use will future, simple future. But in English, of course, there is a, a a broader there is a broader concept about this. So you have to at least uh, grasp the idea of what it is. Yeah oke okay, so far okay i'm so sorry for everyone here because it was it is supposed to be a speaking and reading uh, uh, process but since nobody is my class today so yeah i i think uh, i just gonna i'm just gonna i'm just gonna explain to you about the times ya yeah. uh, kalau kalian enggak ada yang datang ya saya akan jelasin ini aja karena nggak mungkin saya ngasih kalian latihan untuk sesuatu yang kalian tidak tidak bisa datang ya yeah. so yeah Oke. Okay. Uh, future continuous and future perfect. Ya, future continuous and future perfect. Future continuous, teman-teman, eh uh, kita mulai dari ini dulu ya. From scam to tell you about from the beginning. Kita mulai dari konteks dasarnya dulu ya. Kita mundur dulu, kita kilik apa yang kita sudah pelajari tentang uh, apa? future future ands future ya. Oh, saya ke Oke okay. nih ya, sebentar ya, sebentar ya, Oke, ya, sebentar second ya. There you go. kina, terus maafkan saya, maaf, maaf, maaf. saya yang nggak so, langsung tembak aja ke sini ya. Jadi latihannya saya potong, mau maaf ya, because kenapa ser? Suaranya macet di sama kina, soalnya jaringan kini. enggak maksudnya kalau nggak ada orangnya, nggak ada orangnya berarti saya langsung tembak aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih latihan ya, karena nggak ada orangnya. So baik, sir. Oke okay, perhatikan teman-teman ya, ini ada paling ini uh, kalau future kita sebenarnya pengen ngomong expectation expectationnya. But, again, nobody here, so I guess, uh, yeah, I just gonna speak alone. Oke, okay, future tense ya, future tense itu adalah tenses masa depan. Jadi kegiatannya berarti belum dilak, belum dilakukan, tapi akan dilakukan dan sedang direncanakan mungkin ya. So, future tense teman-teman itu pertama ada yang ini ya. I will join. Itu tenses apa, teman-teman? I will join. tenses adalah simple view, simple feature biasa. Kemarin sudah saya jelaskan, ya, di kelas elementary, ya. Dia ini tinggal menggunakan modal, modal will. We just use modal will, so you, you, uh, what, what can I say? It is, uh, it is a use for a very simple concept of future. Jadi, pokoknya kegiatan itu belum dilakukan aja dan akan dilakukan gampang sekali. Nah, tapi teman-teman, dalam level kalian ini, for advanced speaker, itu ada tiga versi lain tiga versi lain yang walaupun dia masa depan, tapi itu punya penekanan yang berbeda punya penekanan yang berbeda pertama ada yang ini, teman-teman. I will be joining, please take a look at this form, kira-kira ini tensesnya apa? ada kata will, dia itu untuk view future Kemudian ada to be kemudian for ing. Nah, to be for ing namanya apa? Contin- continuous. So, ya. Yeah, will be joining. Ya, yeah, will be joining itu adalah yang kita sebut sebagai future continuous. Ya, yeah, this one is future continuous, ya. Yeah. Oke, okay, sekali lagi kalau kalian kemarin di kelas elementary dan kelas apa? kelas intermediate itu kalian kalau future itu hanya cuma ini, ya. Yeah. Sekarang kalian sudah mengenal tesis baru. Nah ini akan saya ya Will be joining. Ini namanya future continuous. Nah yang ini teman-teman. Namanya adalah future. Ada, ada auxiliary have. Kemudian ada verb. Verb tiga. Berarti ini bentuk dari per, perfect. Namanya adalah future perfect. Nah, ada future continuous. Ada future future perfect. Sekali lagi, kalau masih ingat ya, waktu pertemuan pertama ya teman-temannya di akademi ini ya, yang nonton video ini ya, bahwa kalau tenses itu digabungkan, otomatis sifat dari tenses tersebut atau emphasis dari tenses tersebut itu berga, bergabung jadi satu. Ya. Oke, okay, saya jelaskan dulu ya. Oke, okay, uh, Saya bilang seperti ini ya teman-teman ya, yang namanya tenses itu ada ada dua konteks, atau dua poin. Dua poin pertama itu time. Time itu waktu. Waktunya seperti apa dulu. Kemudian setelah layar pertama atau lapisan pertama itu waktu, lapisan keduanya adalah emphasis. Emphasis itu artinya adalah penekanan. Emphasis. Jadi apa yang ingin ditekankan? Nah Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang di kelas apa di kelas elementer pun sudah saya jelaskan ke kalian yang namanya tenses itu ada empat ada empat keluarga keluarga pertama itu ada keluarga simple Yang kedua ada keluarga view future yang ketiga ada keluarga continuous yang keempat ada keluarga per perfect nah, tenses itu berkutat di ini nah, saya nggak tahu ya kalau di tempat lain mungkin dijelaskannya lain atau di buku tuhul lain mungkin dijelaskannya dengan yang lain karena ini metode yang saya kembangkan dan uh, ini seperti ini ya seperti saya menggunakannya untuk diri saya sendiri sebenarnya cuma karena ini ketika saya belajar sampai sekarang itu banyak ada beberapa teman yang uh, menggunakan ini juga akhirnya di, diadaptasi ke mereka juga akhirnya saya, saya gunakan untuk kalian juga nah pertama ada simple ya ada simple present ada simple past ya ada future present future uh, future past past future juga ada continuous, ada present continuous, ada ada ada past continuous, ada ada present present perfect, ada past past perfect. Nah, ini ya, teman-teman ya. Berarti sekali lagi tenses itu waktunya bisa sama, tapi emphasis-nya itu berbe, berbeda. This is the, actually the, the highest one. Jadi, ada simple present, misalkan kayak gini ya. Again, this is revisiting what you What you learn at, uh, at the elementary, ini teman-teman yang dari advance, ini kita mundur sedikit apa yang kalian pelajari waktu di elementary. I go, I am going. Okay, very simple because I don't want to make a, make a longer sentence. Ya. Oke, okay, I go, I am going. Perhatikan dua tenses ini. Oke, okay, kalian sudah belajar ini, juga ya. I have gone. Ada tiga tenses ini. Pertama, ini tensesnya apa, teman-teman? Oke, okay, I'm gonna let this post. Ya, yeah. teman-teman yang ini ya, yang sit-in yang mungkin ada. Silakan berpartisipasi. I go. Itu tensesnya adalah present. Nah, simple present bu, bukan present, simple present, okay. simple present. Yang bawah, yang yang ini bawahnya apa? Present continuous. Present continuous. Oke. Okay. I have gone. tenses apa? Namanya? Perfect present perfect. So there are three three tenses. three Kira tenses. Kira-kira waktunya dia itu berbeda atau sama? Silakan ya, teman-teman yang sit in, please. Waktunya sama atau berbeda? Berbeda berbeda, ya? Uh, sama, Bu. Tiga-tiganya sama, perhatikan namanya apa atas simple pre present. Ada kata presentnya, toh. yang bawah present, conti, continuous, ada kata present. I have gone, itu present per, perfect. Katanya ada present semua, berarti present itu artinya apa sih present? Um, yang dari sekarang. Present itu sekarang, artinya present itu kegiatan yang berlaku sekarang sekarang jadi kalau kalian ngomong I go I am going atau I have gone tensesnya berbeda tapi konteks waktunya sama nah terus bagaimana membedakan antara I go I am going sama have gone yang ditekankan adalah m yang dilihat adalah m emfasisnya yang dilihat itu emfasisnya atau penekanannya walaupun waktunya sama tapi penekanannya berbeda Berbeda, Aiko itu menekankan rutinitas. Mungkin teman-teman yang kemarin gabung di kelas ini ya, ini materi pertama kelas elementary. Rutinitas, habit maupun apa, keren, keren fact. Keren fact itu fakta yang sekarang. Nah, jadi ini. ya present continuous ya. Ah, sorry, present simple present ya. Ini ya penekanannya, emphasis-nya ini. Nah. I am going menekankan, Prof. Progress nah, kemarin ya. Nah, perfect itu menekankan, ya menekankan ini apa uh, duration ya, duration, duration. Ya, jadi ada ini ya beda. Kalau ya ya tiga tiga tiga tenses ini keluar uh, apa dia itu present berlaku sampai sekarang. Terus apa yang membedakan antara setiap tenses? Yang membedakan itu adalah emphasis-nya. Penekanan penekanannya berbeda. Jadi Bu Cita ya, Bu Cita yang datang ya, oke, okay. Bu Cita, kalau ibu pengen men, apa, pengen mengungkapkan peristiwa yang ibu lakukan secara rutin, maka gunakanlah simple, pre, simple present. Tapi kalau ibu menekankan bahwa kegiatan itu ada progresnya, maka gunakanlah apa namanya ini tadi Bu present continuous gitu. Nah, kalau ingin menekankan durasi, jadi dimulai dari dulu sampai sekarang, maka gunakanlah apa namanya? present. Nah, kayak gitu. Jadi tenses, teman-teman, itu waktunya bisa sama, tapi emphasis-nya berbeda. Nah, ini materi yang saya ajarkan di kelas elementary dan intermediate ya. Nah, kalau karena kalian sudah advance, teman-teman yang datang di sini, maka atau yang sekarang nonton video ini karena ada beberapa yang sudah daftar jadi siswa tapi ini ya apa mereka pasif ya so uh, yeah again i, I, I cannot, I cannot, uh, I cannot uh, force you to come yeah, but at least when you are join, joining you have uh, you have some kind of uh, some kind of apa ya, uh, call ya panggilan ya panggilan untuk datang gitu ya. karena memang nanti di kelas advance ini Mulai dari minggu dari pertemuan besok itu sudah saya ajarkan esai, saya menulis esai. Ini adalah pengantarnya untuk pertemuan hari Jumat. Jadi teman-teman nanti setelah ini akan ada PR dikumpulkan hari Jumat. Seminggu sekali itu akan menulis menulis esai. Nanti akan saya pandu, ya. So sekali lagi ya mbak Kinah dikabari untuk kelas yang untuk teman-teman yang ambil di kelas ini di kelas apa akademik itu setiap seminggu sekali akan ada materi esai. Nanti Dikabari ya, jadi siap-siap gitu ya. Nanti dibahas di hari di hari Jumat ya. Oke, sure. okay. uh, sebenarnya tadi sekali lagi, tadi untuk teman-teman yang sekarang, sipin tadi sebenarnya ada kajian apa? Kajian speaking-nya juga ini ya, cuma karena kita sudah jalan ya. Jadi, teman-teman di sini uh, ini yang ngikutin pas materi ini aja ya. Tadi sebenarnya ada materi reading sama speaking-nya, tapi uh, ya kita mulainya tadi agak cepat soalnya. Oke, okay. tensis yang kita pelajari itu adalah tensis turunan. Artinya, tensis turunan itu adalah tensis gabungan dari empat keluarga ini. Makanya saya sering menyebutkan ini sebagai keluarga, bukan tipe, karena mereka itu bisa ber berkolaborasi. Jadi ibarat keluarga itu mereka bisa besanan, keluarga saya sama keluarganya Bu Cita misalkan besanan. Jadi bisa bergabung. Contoh seperti ini teman-teman ya. Contoh ya kemarin kita sudah ini pelajari ini. Oke perhatikan ya teman-teman yang sit-in atau masih sekarang ini masih apa masih sit-in juga nggak apa-apa. Kira-kira ini tensesnya apa ya? Jangan artinya dulu deh tensesnya aja apa. Ini materi pertama kelas ini ya kelas advance ya teman-teman yang yang apa yang mungkin masih ini masih sit-in dan bukan dari kelas ini. Oke, okay, uh, kira-kira tenses-nya apa ini? Present perfect continuous. Present bu, bukan present, present? Uh, ya yeah, present. Present. Present. Perfect, present continuous. continuous. Bagus. Perhatikan ada I ya I subjeknya. Kemudian ada auxiliary have. Kemudian to be dan be Tiga, tubuhnya be berbentuk fog. Sorry, berbentuk-bentuk yang ke- yang ketiga, kemudian diikuti oleh verb fog in. Nah, ini teman-teman, namanya uh, apa present, uh, present, perfect, continuous. Jadi gabungan antara perfect dan con dan continuous. Nah, makanya di kelas ini, itu tenses-nya itu sudah bukan lagi yang model itu. Apa yang model, apa yang simple itu apa, future itu apa tidak. Makanya teman-teman yang pengen gabung di sini, itu saya sarankan untuk... Menulis, mengirimkan tulisan dulu ke saya karena di sini itu kita belajarnya intens artinya nanti ya teman-teman yang tertarik untuk academic writing maupun presentasi nanti akan ada materinya sebelum masuk sini memang saya sarankan kalau ingin belajar dari nol saya sarankan gabung di kelas kelas elementary tapi kalau kalian ingin ingin belajar dari tengah artinya mungkin bahasa Inggrisnya sudah merasa bagus silahkan join di kelas intermediate tidak apa-apa programnya 6 bulan sepenuh ini ya dari mulai dari mulai elementary sampai sampai ini sampai sekarang gitu ya. sampai sampai kelas akademik tapi beda untuk ini ya periode ini ya karena memang kita bertabrakan dengan bulan puasa gitu ya. karena bulan puasa itu ya jamnya dikurangi tapi ini pertemuannya jadi banyak gitu ya dan dan memang seperti itu jadi karena eh, apa karena ya kondisinya memang seperti itu jadi mau gimana lagi karena bulan ramadan itu bulan ibadah ya jadi eh, Kegiatannya kita buat minimalis aja. Nah ini ya, ini adalah sekali lagi tenses yang saya bilang sifatnya itu turunan. Jadi gabungan dari ini, tapi turunan dari dari perfect sebenarnya. Jadi ini perfect digabungkan dengan continuous beranak menjadi apa? Perfect perfect continuous gabungan. Nah sekarang kita akan belajar gabungan lagi, cuma lebih konteksnya itu lebih ini. Kalau ini kan gabungan dari dua ya, ini gabungan dua. Nah ini nanti akan ada gabungan dua dan juga bisa gabungan dari tiga. So fasten your sitel, this is going to be the pampiest one. Nah ini akan jadi uh, materi mungkin cukup berat ya, apalagi kalau teman-teman di sini yang bahasa Inggrisnya itu uh, apa ya, belum belum ini, basic nya itu masih belum mau menguasai ya. Tapi nggak apa-apa, kalian berhak untuk ini ya, berhak untuk sit ini ya. Jadi nggak masalah, saya tidak akan me ini. Uh, Seat itu terakhir minggu ini ya, jadi minggu setelah minggu ini ya kita akan jalan se, -se ini ya, se, se seberapa pun siswa yang datang. Ya. Oke, okay. kita akan belajar future continuous sama future perfect. Perfect. Kita mulai dari future continuous dulu ya. Oke, okay. can you see the difference? Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira maknanya bagaimana ya? Silahkan, kalau dalam bahasa Indonesia akan semua dalam dua tahun ke depan, saya akan menulis novel saya. Dalam tiga tahun ke depan, saya akan menulis novel saya. Dalam empat tahun ke depan, saya akan menulis novel saya. Tuh kan, dalam bahasa Indonesia kita itu tidak mengenal. Ya, tidak mengenal tenses makanya kalau diterjemahkan ke bahasa indonesia akan gitu aja pokoknya ya. tapi kalau dalam bahasa inggris akarnya seperti apa dulu karena bahasa inggris itu terikat dengan ten tenses nah, kita akan belajar tenses turunan ya oke okay, perhatikan teman-teman ya oke okay, kolon uh, ya nah can you see the perhatikan ya kalau ini yang atas teman-teman tensesnya apa tadi Simple uh, future, future present atau present future atau simple future boleh ya, nah itu teman-teman hanya untuk menekankan bahwa peristiwa ini belum terjadi dan akan, terja, akan terjadi jadi peristiwa ini belum, dilak, belum dilakukan, jadi kalau bahasa inisiatif pokoknya ya akan gitu aja ya saya akan pergi makan siang dengan teman saya besok nah, berarti kan peristiwa itu terjadi B Besok, sekarang belum belum terjadi, itu kan? Itu simple simple future atau future present present future atau future present Nah yang kedua teman-teman, nah ini yang akan saya ajarkan. Nah ini dilihat dari polanya, ini mengandung verb-ing berarti dia pre present, sorry present continuous lebih tepatnya. Jadi namanya ini adalah future continuous ya. Future continuous, future continuous itu gabungan dari future sama continuous. Nah, sekarang saya ingin tanya ya, teman-teman. Ya, emphasis dari continuous itu apa? Ada dua keluarga, ya. Ini ya, ada dua keluarga, ada keluarga future sama continuous future. Uh, future dulu aja, ya. Future itu penekanannya apa? Apa yang ditekankan oleh future? Emphasisnya apa? Apa akan berarti bagaimana, Bu? Akan itu bagaimana? Kalau ibu ini gunakan dengan bahasa yang lebih kritikal lagi. Akan itu maksudnya bagaimana? Um, ya belum terjadi, tapi akan akan terjadi satu. Nah, jadi kegiatan itu belum dilak, belum dilakukan dan akan dilak, akan dilakukan. Jadi belum terjadi peristiwanya, masih dalam proses perencanaan. Mungkin saja ya. Maka dari itu. Berarti not not happen, ya. Jadi, belum kerja, belum terjadi. Nah, continuous emphasis apa, teman-teman? Apa yang sedang. sedang? Apa, Bu, sedang itu kurang tepat. Kalau bahasa Inggrisnya, secara konteks itu bukan sedang. Ada kemarin di kelas, ini ya, di kelas elementary, saya ajarkan apa sedang berlangsung. No, sedang berlangsung bahasa Inggrisnya apa Bu? Sedang berlangsung tuh present simple present juga ber, sedang berlangsung Bu. pas perfect juga sedang berlangsung Bu. man silakan ya, yang yang apa yang mungkin sudah join, yang siswa ini siswa akademik. Continuous itu menekankan pro progress. jadi kegiatannya itu ada progress. Progresnya maka di kalau di dalam bahasa Indonesia ya, diartikan sebagai sedang, tapi sedangnya berbeda teman-teman ya, karena progres itu intinya I am working in the office, artinya saya sedang dalam progres apa bekerja di, di kantor, jadi progress menekankan pro progress nah teman-teman ketika ada tenses yang ber, apa yang berbesanan atau berjadi satu gitu ya, jadi satu maka elemen dari dua ya, emphasis ini, emphasis dari dua tesis tersebut bergabung menjadi bergabung menjadi satu. Nah, berarti perhatikan kalimat ini ya. In three years time, I will be writing my, my novel. Artinya adalah dalam tiga tahun ke depan saya akan saya akan sedang menulis novel. Jadi Menekankan peristiwa di masa depan yang ada dura, sorry yang ada progresnya, ya, yang ada progresnya. Nah itu namanya present, sorry namanya future, future continuous. Jadi sekali lagi menerangkan kegiatan di masa depan yang ada progres, progresnya. Oke, okay, I'm gonna to ya. Perhatikan ini ya. Please be careful with this because this is very basic one karena orang Indonesia itu nggak ada ya. Kalau kalian masuk di kelas ini otomatis apa tetap basic tenses itu sudah jalan. Karena kemarin bahkan preposisi pun sudah jalan. Kemarin sudah saya kasih di kelas intermediate juga ya. Nanti kita akan belajar writing bukan dalam konteks paragraf, tapi essay. SI. Nanti akan saya buat saya ajarkan cara argumentatif. Nanti di akhir kelas ini akan saya tunjukkan bagaimana essay, uh, uh, SI, SI essay dalam bahasa Inggris basic. Nanti kita mulai menerapkan kelas ini hari Jumat. Hari Jumat kita mulai prakteknya. Perhatikan, this time tomorrow, saat ini besok, ya, I will be, I will be, al singkatan will boleh ya. Jadi I'll be boleh. I'll lying on the beach in the sun. Artinya apa? Ordo you, maknanya coba, dalami bukan hanya perkata ya, tapi dalam konteks implikatifnya juga. Berarti implikasinya apa? This time tomorrow, I will be lying on the bed in the sun. Oke, okay, saya jelaskan ya. Saat ini, jam sekarang, Besok, besok jam sekarang, saya akan, ber, akan sedang berbaring di pantai di bawah sinar mata di bawah sinar matahari. Nah, ini ingat ya, kalau menerjemahkan sudah saya bilang kemarin, kalau menerjemahkan itu tidak bisa per, per kata. Yang diterjemahkan itu meaning, bukan katanya. This time tomorrow I will be lying on the beach in the sun. Jadi saya akan berbaring di pantai di bawah sinar mata di bawah sinar matahari ya. Oke, berarti pada saat ini jam sekir jam kata ngalah, jam sekarang kata ngalah, jam ini ya, masih jam pagi ya, masih jam 9 gitu ya. Besok saya akan sedang berbaring di pantai ini di bawah sinar matahari ya. Oke ya, perhatikan ya. Jadi besok tapi menekankan sedang ada progresnya di masa masa depan ya masa depan besok maksudnya dan juga ada ada progresnya ya. jadi dua tadi sekali lagi kalau dia bergabung otomatis dua emphasis ini juga berga, bergabung ya. jadi ibarat tadi ibarat keluarga yang berbesanan jadi kalau punya anak itu satunya ya apa DNA-nya saya satu kalau saya punya anak gitu ya katakanlah dengan istri saya itu ya DNA-nya itu DNA saya sama DNA DNA istri saya gitu. Jadi gabungan gitu ya. Makanya ini saya hanya bisa mengajarkan di kelas akademik karena tidak mungkin kalian belajar seperti ini kalau belum memahami basic basic tense gitu ya. nah, Ini, don't phone me between seven and 8. Jangan telepon saya di antara jam 7 dan 8 as we, karena as ini bisa diartikan karena will be having dinner then karena kita sedang akan makan makan malam tuh kan berarti dalam jam 7 jam 7 sampai jam 8 malam kita akan sedang makan makan malam tuh kan menekankan apa berarti peristiwa yang di masa depan tapi ada progresnya Progresnya dalam kalimat ini bagaimana progresnya itu jam 7 dari jamlah jam 8 bukan menekankan progres, tapi di masa de masa depan ya nah ini ya What will you be doing tomorrow kamu kira-kira besok jam 12 itu sedang apa akan sedang apa nah, boleh gitu jadi namanya tensesnya adalah present uh, sorry, ya future Future continuous, ya, future continuous, menekankan sesuatu di masa depan yang ada, ada progresnya. Nah ini belum dulu aja, nanti ini sambil jalan aja karena ini perspektifnya agak beda ya. Nah coba ya, perhatikan ya. Uh, ini teman-teman yang sekarang, ini uh, uh, Bu Cita, apakah bisa diajak bicara Bu? Oke, okay, nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa karena ibu ini uh, uh, karena kita siswa yang dari akademik itu nggak ada yang dateng So, ya yeah. sayang sekali sebenarnya karena ini materi yang sebenarnya goalnya cool ya. Jadi kalau nggak datang itu sebenarnya eman, eman Tapi ya sudah karena saya nggak bisa memaksa juga. Ini cuma les, ini bukan kuliah. So, ya yeah. saya ini aja. Oke okay, ya, yeah. ini teman-teman ya perhatikan. This time tomorrow, jam saat saat ini besok, I will kira-kira apa? Kalau saya, karena saya mengajar, I will be teaching, I will be teaching class, I will be teaching class. This time tomorrow, I will be teaching class. Okay, ya, Saya ya, ini saya, at 9 PM next Saturday, I will be watching movie, berhak ya, hari Sabtu, jam 9 malam tuh mungkin saya akan nonton film. Saya ngajar ya, I will be teaching, ya. I will be teaching, I will be teaching. Ingat ada ini ya, ada setelah will itu pakai be ya, pakai be, kemudian menggunakan menggunakan ving ya, karena dia adalah ini apa uh, future future continuous ya. We are talking about future continuous ya untuk teman-teman yang uh, baru bergabung atau ini uh, yang kelas ini kita ngomong tentang future future continuous. Jadi sekali lagi, future continuous itu pergabungan dari dua tenses ya, dari keluarga future, kemudian dari keluarga conti, continuous. Jadi karena dia gabungan, sifat dari keluarga tersebut dari future atau sifat dari continuous itu apa tetap intact. Jadi bergabung gitu aja. Jadi kalau ibarat ibarat tadi, ibarat seorang suami istri, anaknya itu mengandung DNA dari ibunya, mengandung DNA dari dari ayahnya. Future itu kan emphasis-nya ini ya, not happen yet, artinya belum terjadi. Continuous itu menekankan pro, progress. Kalau tesis itu gabungan, future continuous, maka emphasis dari dua hal ini berga, bergabung menjadi satu. Maka muncul kalimat seperti ini. Ya, I will, will be lying. Bukan will lie, will lie tapi will be, will be lying. Menggunakan to be, kemudian verb of in. Kenapa enggak? I will be M lain. Karena setelah modal itu diikuti oleh oleh kata kerja infinitif. Nah, kemarin teman-teman yang masuk kelas intermediate ya, sudah saya ajarkan ya, infinitif. Ya. Nah, ini contohnya. I will be working, I will be cooking, I will be traveling, I will be eating, and so on. Ya. Oke, okay, seperti ini teman-teman ya, again sekali lagi saya tutup saya ringkas ya future continuous ya future continuous itu menekankan ya dan menekankan kegiatan di masa depan ya masa depan tuh nggak harus masa depan 10 tahun ke depan gitu nggak ya apa nanti nanti jam dua jam ke depan itu juga sudah masa depan kegiatan di masa depan yang jelas belum kita lakukan ya tapi kita ingin menekankan pro -progresnya. jadi misalkan Mas Bakti, uh, besok jam 9 Mas Bakti ngapain ya? Uh, saya mau ini nih, mau mau mau mau pergi uh, ngajak Mas sarapan misalkan ya. Jawab, jawabnya gini. I will be yeah, at 9 tomorrow. Besok jam 9 pagi at 9 tomorrow I will be uh, studying at at school misalkan. Saya akan apa, set, saya akan sedang belajar di sekolah, bukan akan sedang menekankan pro-progress ya, untuk teman-teman ya, silakan kalau ada pertanyaan, khususnya yang teman-teman sit in dulu saya tanya, Is there any question about future continuous? again ya, it's about apa, intertwine, intertwine itu artinya persinggungan antara dua, dua tenses ya, dalam konteks ini future dan, dan continuous Oke, okay, oke. Okay. Kalau tidak ada yang ini dari teman yang sit-in. Okay. Untuk teman-teman yang mengambil kelas ini tapi tidak bisa datang hari ini, and you are watching this video right now, uh, please ask a question in my uh, on my on my WhatsApp number ya, yeah, on my WhatsApp number. Uh, please you can you can text me uh, if you you want me if you if you ask me a question. Move on ya, kita lanjut ya. Nah selanjutnya teman-teman yang akan kita pelajari itu gabungan kedua yaitu future future perfect. Nah, oke okay. tadi kan kalau present continue sorry future continuous itu kan gabungan dari future sama continuous. Berarti kalau future perfect itu gabungan dari apa? Dari future dan perfect. Nah sekarang kita digest lagi ya kita apa kita ini kita telan lagi kita maksudnya kita utak atik lagi uh, future itu emphasis-nya apa teman teman what is the emphasis of future penekanan dari tenses future itu apa not have, belum terjadi belum terjadi nah sedangkan perfect silahkan apa yang ditekankan oleh perfect? Silakan ya, teman-teman yang sit-in boleh, atau mungkin yang ini. Ini nggak streaming ya? Kalau streaming sih bisa. Ini nggak ini streaming soalnya. Oke, silakan. Apa penekanan dari perfect? Emphasisnya apa? Karena sekali lagi, kalau ada, per, ada ini ya, ada dua tenses seperti ini otomatis ada yang ingin uh, kalau ada setiap tenses ya sekali lagi saya jelaskan di sini ya. Setiap tenses itu waktunya bisa sama tapi emphasis-nya berbe berbeda. Setiap tenses ya setiap basic tenses itu punya emphasis yang ber yang berbeda. Nah, sekarang saya tanya, emphasis dari tadi kalau continuous ya, nah ini ya, itu future itu not happen yet. jelas, kalau continuous itu menekankan progress. Kalau perfect apa yang ingin ditekankan? Apa sih perfect kalau kalian pakai present perfect kemarin tuh apa? Apa yang ingin ditekankan? Sudah sudah selesai. Apa bu Cita? Sudah sudah sudah selesai sudah dilakukan. Kurang tepat bu, kurang tepat. Bahkan cenderung salah itu bu, itu malah salah ya. <laughs> Gak apa-apa Bu, karena Ibu masih kelas elementary kan? Ibu belum materi ini belum saya ajarkan ya. Jadi nanti nunggu ya Bu ya. gak apa-apa nunggu dulu. Nah, karena memang Ibu karena ini karena, karena kelas elementary itu ada materi ini Bu, perfect present perfect itu nanti di ini Bu, di pertemuan terakhir. Karena yang jelas kalau materi elementary itu setidaknya itu masih masih level ini ya, master level A2. Jadi ini nanti kalau di kelas ini Bu, kelas intermediate itu bukan hanya present perfect tapi Past perfect, present perfect itu ada dua kali, Bu. Nanti pertemuan pertama di elementary, ya. Sorry, pertemuan ke... ke... kayak ke berapa ya? Ke... kalau nggak salah ke ini ke tiga atau di, di kelas elementary. Nanti di, di intermediate keluar lagi karena perfect itu ada dua, ada dua pandangan. Silahkan teman-teman ya. Oke, okay, nggak ada ya? Oke, okay. perfect itu menekankan, ya, menekankan durasi duration, artinya... Dari titik A sampai titik B, dari titik A sampai titik B ya, alhasil maksudnya, A itu tahun 2018 sampai seka sampai sekarang, tahun 2019 sampai sekarang, tahun 1980an sampai seka sekarang itu perfect, ya. Jadi misalnya gini, I have been sorry, itu perfect condition, I have worked in this company since 2000, eh, 1998 berarti di, dimulai tahun 1998 ya sampai, seka, sampai sekarang nah, sampai sekarang berarti sudah berapa tahun ini lebih dari ini ya lebih dari dua dekade ya lebih dari dua dekade Nah jadi kira-kira sampai sekarang Bu ya Bu Cita, ya kira-kira orangnya itu masih masih kerja di perusahaan ini nggak Bu masih. Masih. Nah, kalau tadi berarti kalau jawaban Ibu sudah terjadi benar atau salah? Salah. Tadi salah kan? Makanya saya salahkan. Karena tadi Ibu bilangnya sudah kerja, terjadi padahal tidak, Bu. Tuh kan? Menekankan sekali lagi, sekali lagi apa? Menekankan durasi dari dari titik A. Titik A-nya itu 1998 sampai seka, sekarang. Sekarang itu adalah titik titik B. Ya, nanti ada past continuous, ada past perfect juga ada. Nah teman-teman yang masuk di kelas intermediate sudah saya ajarkan past perfect ya. Kalau past perfect itu berhenti di satu, satu titik. Nah, berhenti di satu titik, nggak nyampe sekarang misalkan ya. I have, uh, I have walked. Sorry, uh, gini aja deh. I have uh, join Kok oh, I have lagi sorry ya? I have join this company until this morning. I have joined this company until this morning. Perhatikan ya, saya telah bekerja di perusahaan ini sampai pagi ini. Kira-kira orangnya itu masih kerja di perusahaan ini enggak Bu? Bu Cita dan juga teman-teman yang lain. Kira-kira orangnya masih kerja di sini enggak? Sudah, sudah tidak bekerja lagi, sudah selesai. Selesainya kapan, Bu? Pagi tadi, Nah, good berarti dimulai dari titik A. Titik A-nya itu di sini tidak diketahui ya. Jadi, pas perfect itu tidak waktunya tidak harus tepat. Berhenti di tadi pagi, ya. Tadi pagi berhenti, ya. Kemudian sekarang sudah, sekarang sudah tidak. Makanya berhenti di, di sini saja. Yang jelas tidak nyampe sekarang, tidak nyampe sekarang nah makanya teman-teman di sini ya untuk teman-teman yang baru join ya yang sit-in khususnya ini materi kelas advance jadi uh, ini sudah hal seperti ini sudah saya sampaikan di kelas intermediate jadi teman-teman yang sekarang sit-in atau nonton video ini yang levelnya masih elementary uh, ini dulu ya tahan dulu ya karena nanti akan ada waktunya kalian belajar ini karena memang kita belajarnya bertahap ya jadi tidak langsung tembak kalau langsung tembak itu takutnya kalian uh, apa Ininya itu agak distortion, pemikirannya itu agak agak putar-putar. Nanti malah jatuhnya itu tidak tidak efektif. Oke, ini ya sekali lagi. Nah berarti sekarang saya jelaskan, future itu mengandung apa? Emfesis ini, ya. Emphasis uh, belum terjadi. Sedangkan perfect itu mengandung emphasis apa? Durasi, durasi dimulai titik A sampai titik B, gitu ya. Titik B-nya itu tergantung. Ya, tergantung dia itu seperti apa, ya. jadi boleh jelas, boleh tidak. Artinya, kalau disebutkan ya, dia jelas. Kalau nggak disebutkan, berarti ya nggak jelas. Nggak apa-apa, karena memang sifat perfect itu seperti itu. Silahkan dilihat, teman-teman yang baru join, silahkan dilihat materi dulu, waktu kelas, kelas intermediate. Ya. Nah, perhatikan ya, future perfect. Contohnya, beda sama yang tadi ya, by this time next month. Ya saat ini ya saat ini minggu bulan depan sorry saat ini bulan depan I will have done I will have done all the work saya sudah akan menyelesaikan semua semua pekerjaan semua tugas itu sudah saya kerjakan nah maksudnya teman-teman future perfect nah ini agak berbeda ya future perfect itu menekankan peristiwa di masa depan dan apa ya hasil dari Progresnya uh, bukan progress, ya. Sorry, uh, ini apa-apa ya? Kalau dibilang itu after-nya, itu apa? Setelah itu, apa gitu. jadi? Karena dia sudah mengerjakan banyak, apa banyak tugas, maka dia sudah sudah selesai. Contoh lagi, ya. In five years, I will have had two, two children karena dia sudah punya satu, satu anak, gitu loh. Jadi, kemungkinan lima tahun ke depan dia sudah punya anak dua jadi saya akan sudah kalau dalam bahasa Indonesia saya akan sudah selesai ini uh, selesai belajarnya ibu cita ibu cita ngambil ini ya ngambil uh, doktoral ya bu Iya. ibu ngambil doktoral kira-kira selesai ini bu kapan bu ada ini ada projection insyaallah dua okay, ribu oke Bu, berarti Ya berarti gini bu, kalau misalkan tahun 2030 berarti kira-kira ibu sudah selesai ya berarti ya bilangnya in 2030 ya 2030 ya 2030 ya I will have finish my doctoral doctoral degree gitu, bu. saya akan sudah saya akan sudah menyelesaikan gelar gelar doktoral saya nah, gitu ya, jadi ada ada proses sudahnya misal lagi. Bu Cita, kira-kira uh, ini Bu, uh, ada tugas yang ini Ibu sedang kerjakan sekarang. Ada kegiatannya. Banyak. Banyak ya. Kira-kira kalau uh, bulan puasa ini, Bu Lebaran ini, kira-kira tugasnya sudah selesai belum, Bu? Kira-kira. Uh, kira. Kalau tugas kuliah sudah harus sudah selesai sih. Nah, berarti bilangnya gini, Bu. In this idul, aid, ya, idul, uh, idul Fitri gitu boleh ya. In this Idul Fitri, I will finish, I will have finish all of the all of the assignments. Saya sudah akan saya akan sudah menyelesaikan semua tuh tugas. Karena sekali lagi konteksnya itu projection sebenarnya. Jadi kayak prediksi di masa depan, tapi menekankan sudah harus sudah apa gitu ya. Nah itu makanya. Sekali lagi berbeda ya. Kalau continuous itu menekankan apa pro progress di masa depan, ya. Tapi kalau future perfect itu menekankan peristiwa yang masa depan, tapi menekankan su sudahnya. Untuk konteksnya seperti itu ya. Contoh ya. Uh, Oke okay, ini simpel aja, don't worry. Uh, Oke, okay, ini teman-teman. So far, any question? Nah, khususnya untuk teman-teman yang ngambil kelas ini, tapi tidak datang. You can ask me ya, you can contact my my number. I think you all have. I'm not in the group. Saya tidak ada di grup, tapi saya boleh di, diminta nomornya ya. Soalnya, kalau saya di grup itu biasanya ini apa enggak efektif karena jatuhnya nanya ke saya semua gitu Jadi maksudnya, kalau ini mending personal aja, karena saya grupnya itu terlalu banyak juga. Jadi, kalau ini malah nggak efektif karena saya jarang buka grup gitu ya. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini ya, topik kita ya. Teman-teman ya, again uh, today uh, there is no uh, student present for academic, so I'm going just gonna cut chase ya. Saya akan ini aja lari ke konteks ininya aja, praktikalnya aja dan teoritikalnya aja. Karena teman-teman di sini khususnya kayak Bu Cita sama sama teman-teman yang lain mungkin yang sit in, saya takutnya kalian ini belum dapat, ini ya. Jadi mungkin agak bingung, tapi ya nanti silahkan aja kalau mau join ya. karena ini advance ya. Jadi, gabungan persinggungan tenses-nya itu bukan lagi tenses yang apa yang yang basic, Udah, sudah evolve, sudah bergabung. At the beginning of the talk, pay using will be in to let people know what to expect. Jadi, biasanya teman-teman, nah ini juga lanjut lagi ya, emphasis yang kedua dari uh, ini, dari future continuous. Selain tadi menekankan progres, future continuous itu juga bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ada di masa depan dan kira-kira apa yang diekspektasikan dari dari hal itu. Misalkan, I'm gonna make a sentence, ya. Yeah. I'm make a sentence, ini contohnya gini, misalkan. You will be, uh, uh, when you see this movie, saat kamu melihat film ini, you will be, uh, you will be apa ya? Let's see, you will be oh, second, you will be eating. Oke. Okay. When you see this movie, when you see this movie, saat kamu nonton film ini, you will be eating throughout the movie. Kamu akan nonton ter makan terus sepanjang fi film karena filmnya itu mungkin tentang kuliner gitu ya. Jadi, kalau dikasih ini apa dikasih apa? dikasih apa kalau nonton itu kayak cita, cita apa cita rasanya itu jadi nambah gitu. Jadi tambah mak pengen makan gitu ya. Makanya When you see this movie, you will be eating throughout the the film. Kamu akan apa ya? menonton apa akan makan terus sepanjang film. Contoh lagi kalimat yang gampang aja ini contohnya agak rumit ya. Sorry. Misalkan gini. tomorrow. maksudnya apa ini besok saya akan apa akan menemui anak perempuan saya untuk pertama kali dalam lima dalam lima tahun terakhir jadi maksudnya dia itu tahu ya si i ini si ngomong yang ngomong ini tahu bahwa ekspektasinya bahwa besok itu dia akan bertemu anak anak perempuannya jadi ada Know what to know what to expect. Jadi tahu apa yang akan di, diekspektasikan. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi intinya kalau kalian melakukan sebuah apa ya predi, prediction ya prediction, maka jangan hanya menggunakan will. Pakailah tenses yang seperti ini. Ya, karena kalian sudah teman-teman di sini sudah kelas ini ya kelas apa sudah masuk ke ini advance otomatis tensesnya itu tidak boleh hanya tenses yang biasa saja, nggak boleh. Tensesnya itu harus bersifat yang ini apa complicated, karena memang itu yang disarankan. Kalau kalian ingin menulis esai ilmiah atau ingin melakukan seminar ini, seminar di, di forum internasional gitu ya, yang digunakan itu tensesnya itu bukan tenses yang sembarangan. Tensesnya itu bukan yang model simple, apa simple present, simple past kayak gitu enggak. tensesnya nya sudah sudah berkembang makanya kalau kalian hendak ujian IELTS itu disarankan gunakanlah semua semua tenses sesuai konteksnya jadi jangan cuma menggunakan simple present tok nilainya pasti jelek saya sudah mengajar IELTS beberapa kali dan sudah mengambil IELTS beberapa kali jadi saya tahu ya saya tahu kelemahan dari IELTS atau kelemahan peserta yang ambil IELTS itu biasanya di mana saya tahu Biasanya orang itu tidak bisa menggunakan, tidak bisa weaponize. Weaponize artinya me, ini ya menggunakan senjata, mempersenjatakan tensis bendera. Oke, langsung ya. I'm going to talk next ya. Okay, sekali lagi karena teman-teman di sini yang dari kelas ini tidak bisa datang, so I will not talk lot ya. Jadi kelas ini mungkin tidak akan bisa panjang. Karena ini pun kalau ada yang sit in pun saya takutnya ini ya, saya takutnya ini materinya terlalu berat ya. Karena memang ya memang berat karena memang pembelajaran kita itu dimulai dari ini, dari apa? Dari dari ini sampai sekarang. Apa dari dari mulai level yang ini, level yang elementary sampai sekarang. Ya. Oke. Okay. Jadi sekali lagi contohnya ya, I will be taking you on the tour of the school. I will be taking berarti menggunakan apa? Namanya tenses, future future continuous. Jadi, menggunakan elemen future, elemen future. I will be taking, jadi ada progresnya. Sekali lagi, kalau tenses itu sudah bersinggungan, otomatis emphasisnya itu ber, bergabung jadi satu. Tambah jadi satu, tambah satu, sama dengan dua. Gitu ya. Nih ya, oke. Nah, sekarang saya akan ajarkan tenses yang sangat rumit. Nah, ini this is the hardest tenses in English ya. Untuk teman-teman yang sekarang nonton uh, kelas, kelas advance yang enggak bisa datang hari ini, please watch the video ya. This is the hardest one and sometimes people don't understand this. And also this tense rarely used for for even for native speaker. Bahkan tense ini jarang dipakai untuk orang natif. Kalau kalian bisa menguasai ini, it means that you are already master English. Oke, okay, sebentar ya. Please, refer uh, I need uh, time karena saya butuh uh, ini membuka slide saya dulu ya. Sekali lagi teman-teman yang masih sit-in, uh, ini kelas paling tinggi ya. So, if you, are, if you are finding difficulty in learning this, I suggest you to take uh, the lower class ya, level di bawahnya dulu. Oh ya untuk teman-teman yang siin, this week is the last meeting ya, uh, apa minggu ini tuh minggu terbuka ya, terakhir kelas ini dibuka ya. Jadi nanti uh, selain ini minggunya itu uh, apa siswanya itu ya, yang nggak uh, beli siin maksudnya ya. Jadi uh, karena kita fokus ke handle siswa kita. saya, oke, sebentar, the hardest uh, in English, so uh Ya, ya. Oke, okay. yang paling ini, paling rumit dalam bahasa Inggris di situ yang bilang itu bukan saya, tapi banyak pengajar bule, uh, karena memang konteksnya dalam setiap bahasa itu enggak ada. Itu adalah future perfect continuous future perfect continuous, uh, silahkan Bu Cita, silahkan Bu, ini Ibu Siti in boleh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya, ini soalnya yang Sitiin silakan silahkan ya, Sitiin tuh itu nggak apa-apa, sebenarnya ini kan di record, jadi teman-teman yang nggak bisa apa, nggak bisa datang, silahkan nanti nonton video, silahkan Bu, nggak apa-apa, terima kasih sudah join ya Bu ya, nanti ketemu di kelas elementary ya Bu ya, oke ini ya teman-teman ya, uh, yang nonton video ini, yang dari kelas saya maupun yang sekarang sit-in ini tenses yang terberat dalam bahasa inggris itu adalah future perfect continuous jadi dia itu bukan hanya gabungan dari dua tenses tapi gabungan dari tiga tiga tenses ya three, three, tense. ya, three tenses at once jadi tiga tenses dalam satu satu satu tenses ya makanya ini agak repot nah untuk untuk memahami ini jelas kita dissect dulu kita kita obrak abrik dulu ya Oke, okay, pertama ada gabungan dari future. Ya. ada future-nya, kemudian ada perfect, ada conti, continuous. Ya, uh, yang nggak apa-apa, uh, ya silakan, Bu. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa bu sitin nggak apa-apa ya. Ini minggu ini ya batas terakhirnya ya. Soalnya nanti minggu depan kita sudah fokus ke ini, ke siswa ya. Nggak adil juga takutnya Kan mereka sudah registrasi toh. Kayaknya kalau dibuka terus gitu kan ya. Nanti apa apa bedanya? Apa, -apa bedanya orang sitin sama siswa gitu. Makanya batasnya itu minggu ini. Oke okay, ya, uh, future teman-teman. Apa yang ditekankan dari future? What is the emphasis of future? Emphasisnya adalah Not happen yet, artinya belum terjadi, belum terjadi. Perfect itu menekankan tadi apa? Dure, duration. Continuous itu menekankan pro, progress. Nah, berarti ada tiga tenses dalam, dalam satu tenses. Contohnya kayak gini ya. I will have been watching movie. tomorrow nah perhatikan ya, kita lihat semua elemen, semua elemen dari kata dari tesis ini itu ada dalam sini perhatikan, ada will, ini dia sifat dari apa, bentuk dari apa, bentuk dari view future, ini bentuk dari future teman-teman ya, kemudian ada ada have, ada have ya, itu bentuk dari apa, dari dari perfect. Yang bawah ya, yang continuous itu adalah yang pin, pin watching, tuh kan? Nah, kalau kalian belum sanggup seperti ini, ya itu nggak apa-apa ya teman-teman yang sit-in mungkin, karena ini adalah tensis terberat dalam bahasa Inggris. Ya. So, ya, yeah, begini, I will have been watching movie tomorrow. Jadi ada konteks bahwa peristiwa itu satu di masa depan, jadi belum dilakukan. Ya. Yang kedua, menekan durasinya. Ada durasinya, ya. Kemudian menekankan pro progress. Contohnya seperti ini ya. I will have been working for hours. Jadi misalkan gini nih. Nah biasanya teman-teman apa? Kalau menggunakan kalimat ini konteksnya itu ada harus jelas. Sebelumnya konteksnya itu ada. Jadi nggak bisa langsung digunakan tuh nggak bisa. Ini tenses yang dia itu sangat sangat ini ya, sangat khusus dan sangat apa ya variabelnya itu sangat ini sangat ter apa ya terkurung gitu jadi nggak bisa nggak bisa interpretasinya itu agak agak luas gitu nggak bisa contohnya gini ya gini ya sebentar ya. benar ya, benar As example that you can can easily digest ya. Second. Misalkan gini, saya ya, saya itu janjian sama teman saya, ya, saya datangnya itu jam jam 9. 9 tumor ya, tumor 9 AM. Kemudian teman saya friend ya, teman saya itu apa eh, datangnya itu jam jam 12 siang. Jadi besok ya, besok saya datang di tempat janjian itu jam 9, tapi teman saya datangnya jam jam 12. Ya, datangnya jam 12. Berarti kan ada ini ya, ada semacam durasi di mana saya itu akan akan menunggu dulu dia ya, menunggu kedatangan teman saya karena teman saya itu datangnya nggak bareng gitu ya, dengan nggak bareng dengan saya maka bilangnya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, karena 9 jam 9 sampai jam 12 itu kan berarti tiga jam toh nunggunya kan nunggunya tiga jam toh. I will have been waiting for you for three hours. Jadi saya besok akan menunggu akan sudah menunggu kamu selama tiga jam saat kita saat ketika saat kita ketemu. When we meet, tuhan, tensesnya itu rumit karena dia ini ada progres di pertama itu harus ada prosesnya dulu, ada proses ada kejadian yang dia itu sifatnya progres. Kemudian setelahnya itu apa? Setelahnya itu apa? Nah setelah setelahnya dalam konteks ini itu ketemuannya, ketemuannya itu berarti terjadinya itu bukan jam 9 tapi jam dua dua Tapi sebelum jam dua saya nunggu dulu, nunggu dulu selama tiga jam. I will have the meeting. kita ke kita lagi, dan memang contoh lagi ya I'm gonna give you another example ya okay. so far ya untuk teman-teman yang ini uh, yang dari advance silakan ini uh, silakan teks saya karena nggak ada yang datang so far Okay, ya, perhatikan ya. Uh, ini misalkan saya uh, saya itu jam 9 sampai jam 8, ya, jam, uh, 9 sampai jam 10 ya, 1 jam itu saya uh, mencuci mobil. Wash washing the car. And then jam ini, jam apa? Jam 11 akan ada akan ada ini akan ada uh, meeting akan pertemuan gitu ya meeting nah berarti ketika meeting itu terjadi ketika meeting itu terjadi misalkan I will have been finishing I will have been finished uh, sorry in Washing ya, washing my car for one hour. Jadi selama meeting ini terjadi, ya sebelum meeting ini terjadi, saya akan sudah, saya akan sudah menyuci mobil selama satu, selama satu jam. Nah, berarti ada dua peristiwa yang collide in the future. Collide itu kayak bersungguh gitu ya bertabrakan gitu ya. That's why this is the hardest one karena ada matematikanya dan ada syarat yang lain jadi sebelum peristiwa itu terjadi ada peristiwa peristiwa yang mendahului dulu ya. oke okay. nah itu ya teman-teman ya that's for me ya karena tidak ada yang datang untuk kelas advance dan kelas sit-in saya tidak bisa memaksakan karena this is actually the hardest one ya untuk ini tidak tidak kalian ini nggak apa-apa ya untuk yang sit-in tapi untuk yang Advance nanti akan saya ajarkan sambil jalan ya. Kali lagi, this is the hardest one, so you have to be careful. Nah, untuk kalian teman-teman yang ini uh, apa uh, yang jelas kalian cukup cukup ini mengapa memahami ini saja. kedua dua tensi ini ya, future continuous dan future future perfect. If you have any question, teman-teman yang nonton video ini khususnya dari Advance, please uh, you can text me or you can ask a question in the next in the next. Uh, in the next, ya. Oke, ambil. So, today, we are move on the last one, ya. Yeah. Yaitu, saya akan memperkenalkan untuk mulai pertemuan besok, ya. Yeah. Jadi, kita akan mengadakan akademik writing, ya, yeah. teman-teman di sini. Please be prepared. We are entering the new phase of our study, fase baru dalam pembelajaran kita, yaitu sudah dalam konteks esai, esai ini, apa esai, esai ini, esai akademik. Jadi, saya akan perkenalkan dulu, ya. Oke, okay. Esai Akademik yang saya ajarkan itu modelnya model IELTS, ya. Jadi, model argumentatif. Jadi, cara membuat Esai yang akademik itu dalam konteks yang kalian sering tulis ketika ini, ya ketika apa ketika nulis di kolom koran mungkin teman-teman di sini yang agak belum di kelas advance atau yang mungkin sekarang sedang sit-in itu pernah menulis di kolom koran ya kolom koran itu kan sifatnya argumentatif ya jadi esai bersifat argumentatif nah memang tidak bisa esai satu bidang ya misalkan ada yang teman-teman di sini dari dari ilmu kimia dari ilmu fisika dari ilmu apa tidak bisa jadi ini adalah konsep generalnya jadi umumnya Ilmu yang kalian pelajari dalam AI akademik ini bisa ditransferkan ke dalam tulisan kalian itu, karena ini sifatnya general, jadi bisa dimasukkan ke spesifik. Contoh ini ya, pertama ya, ini ya, ini enggak, empat volume ini cuma cuma ini aja, right about the following topic. This day, it seems that the increasing number of people are living rural areas to live in the, in the city. Discuss some of the effects of rural depopulation, immigration from the country to the city, and suggest some ways on which, ya, yeah, this trend could be reversed. Nah ini on which ini sudah kemarin kita pelajari ya, namanya relatif, relatif non, ya. Which uh, from country to city, country to city itu artinya apa? Dari kampung, ya. Country itu ada dua ya, maknanya ya. Satunya negara, satunya itu d desa, pedesaan, itu country, to to city, ya, jadi ini kita progresnya seperti ini ya, nah kita lihat esai seperti apa Nah ini esai yang bagus ya, pertama teman-teman kita mulai esai tersebut dari apa? dari sebuah introduction, jelas ya, nah, introduction itu topiknya masih umum ya, jadi it's, it's very general ya It's very general. It doesn't have to be uh, specific, tapi setidaknya tetap tidak boleh terlalu general juga, tidak terlalu tidak boleh terlalu umum. Artinya tetap nyambung ke nyambung ke topik. Ya. Nah ini kita bahasnya coba. While country towns, kota-kota ya, pedesaan itu were once vibrant and growing place, dulunya once itu artinya dulunya vibrant, vibrant itu artinya kayak kayak nyala gitu. Nyala itu maksudnya kayak ramai gitu ya. And growing places, tempat yang berkembang. This day, many appears to be as problem move to the city in search of work and excitement. In this essay, SI, dalam esai ini, I intend to discuss the impact of problem as well as how more people could be encouraged to live in rural areas. Nah, berarti di ini dulu, apa dikasih introduction dulu, kira-kira mau ngomongin apaan? Kemudian ya, baru masuk ke ke isinya. Baru masuk ke isinya. Jadi kita menulis pendapat kita argumentatif. Nah, argumennya seperti yang saya sudah jelaskan ke teman-teman yang kemarin bergabung di kelas ini ya. Kelas intermediate ya. Argumentasinya itu bukan hanya dari satu dari satu perspektif. Yang bagus, argumen yang bagus teman-teman itu menggunakan konsep kalau dalam jurnalistik jurnalistik itu disebut sebagai cover both sides. Artinya membahas dua dua perspektif. Jadi perspektif yang yang setuju, perspektif yang tidak, tidak setuju. Nah, itu kalau dalam dalam jurnalistik jurnalistik itu seperti itu. Kalau dalam tulisan akademik, khususnya yang teman-teman yang ngambil disertasi atau master, itu disebut sebagai triangulasi. Ada triangulasi perspektif. Jadi bukan cuma dari saya saja, bukan cuma saya saja, tapi juga perspektifnya katakanlah Pak Marwini atau perspektifnya Pak Bu Ida gitu, yang sekarang nggak nggak bisa datang ya. Jadi, perspektifnya seperti itu. Jadi, kalau melihat satu kasus, itu bukan hanya dari satu, satu kacamata, bukan hanya satu kacamata, tapi dari berbagai, berbagai, berbagai kacamata. Nah, dalam konteks ini, karena kalian masih basic, ya, jadi nanti kita berkembang sambil jalan, teman-teman yang sekarang ambil ini, itu di apa di fokus ke ini ya, yang pro sama kontra aja, yang pro itu bagaimana, yang kontranya bagaimana. Nanti kemudian di akhir setelah membahas itu diambil kesim diambil kesimpulan kesimpulannya itu bagaimana kalian boleh menggunakan tesis tesis statement jadi kalian menggunakan tesis kalian tesis itu maksudnya ini, ini ya semacam ide yang ingin kalian sampaikan ya, triangulasi dan uh, cover bud saya tadi maksudnya gini kalau kalian nih misalkan membahas kasus LGBT misalkan ini. Oke, okay. saya yakin teman-teman di sini mostly, mostly nggak setuju ya LGBT ya. Tapi ya kalau pandangan akademik teman-teman dan dalam pandangan jurnalistik itu sebenarnya yang bagus bukan cuma mengambil satu, satu perspektif. Jadi maksudnya uh, dilihat dulu misalkan dari pandangan yang setuju itu bagaimana. Jadi orang-orang yang yang yang setuju sama LGBT itu pandangannya juga dilihat juga. Orang-orang yang LGBT itu dilihat juga. Jadi ketika kalian menulis itu Perspektifnya itu tidak cuma satu gitu loh, ya, tidak cuma satu. Jadi ada ada dua perspektif yang dalam konteks ini tuh satunya against, satunya satunya agree, agree and disagree. Atau kalau dalam bahasa ini itu di bahasa akademik itu disebut pro-con. Pro-con tuh pro dan kontra. Saya nggak tahu ya teman-teman yang ngambil di sini mungkin dari apa dari ekonomi atau dari mana dari eh, science Kalau sains itu kan pasti ada pandangan yang berbeda, toh nggak mungkin. Tapi yang paling sering kelihatan itu dari ilmu humaniora. Humaniora itu banyak sekali debat yang berkutat di situ, makanya perspektif, perspektif itu bisa dari dari berbagai sudut. Bisa ada yang tidak setuju tapi yang apa yang dengan syarat. Atau yang setuju tapi dengan syarat, itu ada. Jadi tidak langsung cuma dua, tidak tidak terpolarisasi dengan dua, dua kubu itu enggak. Biasanya ada banyak. Coba kita baca dulu ya. Surprisingly, the most serious consequence of rural depopulation are often scaled in urban areas. Asal overcrowding city, bla bla bla bla Kemudian nanti di sini ada, ada ininya, ada semacam apa, ada semacam uh, opposing opposing idenya, gitu ya. Nanti kemarin sudah saya ajarkan semua ya, dari mulai transitional word sampai apa sudah saya ajarkan semua. So, okay, this is your chance to to to, apa, to improve your writing, ya teman-teman ya. Bentar ya, saya akan ingin dulu, saya ngambil tema yang paling ini, yang saya sering sampaikan di, di forum ini, forum workshop, sebentar. Ini basic, artinya walaupun metode yang saya sampaikan ini masih basic, tapi ini transferable ya. Jadi bisa ditransfer ke ke apa ke kalau kalian kalian ingin nulis ya. Tadikan ya, ada Invitational right class tuh, ya ini kemarin ya, Oke, okay, sekali lagi, saya itu sifatnya kayak gini ya. Pertama, itu introduction dulu ya. Ini struktur esai yang saya akan ajarkan di kelas kalian. Di kelas ini ya, nanti silakan. Kalau kalian ingin bentuknya, kalian modifikasi juga nggak apa-apa. Pertama, itu introduction, kemudian supporting paragraph. Nah, misalkan supporting paragraph ini yang setuju, itu bagaimana? Kemudian supporting paragraph kedua itu yang tidak setuju, itu bagaimana? Kemudian conclusion, kesimpulannya seperti apa? Jadi, kesimpulan tuh kalian berhak memberi thesis statement. Jadi, dari dua pandangan ini kalian memilih yang mana atau bahkan kalian tidak memilih satu pun atau boleh memilih tapi dengan dengan syarat. Nah, ini kemarin sudah saya ajarkan ya. Ini saya akan simul lagi untuk penulisan akademik, teman-teman. Ya, itu berbeda dengan akademik dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalian sudah sering menulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu berbeda. Saya sudah sering jelaskan di kelas intermediate kemarin ya. Kalau dalam menulis surat ini uh, Tulisan akademik teman-teman ada yang shoot shoot itu sifatnya begini dia itu sifatnya harus unbiased jadi tidak tidak memihak walaupun ujung-ujungnya memihak tapi nuansa tulisannya itu tidak boleh tidak boleh fokus satu pandangan saja itu nggak boleh ya. makanya tadi ya kalau ini kita mengandung konsep triangulasi atau cover both sides ya. nah, tidak boleh terlalu personal juga. Kalau memang tulisan itu dipergunakan untuk kebutuhan dakwah gitu ya, untuk kebutuhan pribadi enggak apa-apa personal. Jadi misalkan kalian me, apa, ingin me, apa, me, menyampaikan haramnya LGBT gitu ya, dari awal dari paragraf awal sampai belawah itu ya LGBT isinya dosa semua atau larangan semua ya monggo silakan. Tapi kalau dalam tulisan akademik itu setidaknya tidak tidak bias, artinya dilihat juga perspektif orang yang yang LGBT itu karena memang akademik itu seperti itu, jadi melihat dua, dua sisi, kemudian nanti disimp, disimpulkan. Monggo kalau kalian tetap tidak setuju ya tulis tidak setuju gitanya. Tapi tidak setuju kenapa dan tesis statement kalian bagaimana, gitu ya. clear and precise, Jadi tulisannya itu harus bersifat clear, jelas. Jadi nggak boleh think something atau apa itu nggak boleh ya. Contoh gini ya. Nah ini kalimat kayak gini. People have been interested in distinct for long time. People itu siapa? People itu dimaksud adalah research researchers. Kemudian ada thing. Thing itu apa? Thing itu kan hal toh? Hal itu hal seperti apa? Harus spesifik karena thing ini masih umum. This phenomenon, this phenomenon. Long time, long time itu durasinya kapan? At, at least 10, at least 10 years. Kata-kata itu harus harus precise. Okay. dan yang terakhir teman-teman nah, menggunakan transitional transitional word. Jadi supaya dari satu ide pokok ke ide yang lain itu nyambung. Saya yakin ini dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu ada. Nah, kalau kalian teman-teman yang dari advance itu sering menulis seperti ini, saya yakin sudah sudah paham, ya. Nah, yang tidak boleh, yang shouldn't itu yang seperti ini bersifat pertama terlalu versional, ya. Jadi apa menggunakan kata you atau one gitu? Nggak boleh dalam bahasa Inggris itu you must itu nggak boleh. Jadi gunakanlah kata yang kata yang lain. Jadi sifatnya itu indirect, tidak langsung. Jadi kalau misalkan kamu tidak boleh makan uh, tidak boleh makan babi gitu ya. Itu kan kalimat yang direct ya. Kamu ngajak ngomong kamu. Kalau dalam tulisan agama itu nggak boleh gitu. Kalau dalam skripsi maupun dalam disertasi kan nggak boleh kayak gitu kan? Bilangnya setiap Muslim dilarang memakan memakan babi. Jadi sifatnya itu umum. Jadi seolah-olah tidak ngomong langsung ke, ke pembaca gitu Nah, ini kan as teacher one must treat one's student fairly atau boleh pakai ini. Teacher must treat their student fair, fairly, Tuh, kan? Perhatikan contoh yang ini ya. Jadi dia itu lebih lebih ini, lebih enak dibacanya. Jadi tidak terlalu judgmental, ya. Nah, kemudian Long winded, long winded itu artinya bertele-tele, kayak ada carry on. Nah, jangan menggunakan phrasal verb ya, phrasal verb itu tidak boleh. Kemarin sudah saya ajarkan di kelas intermediate jangan menggunakan phrasal verb. Kemudian jangan terlalu ber ini berlebih-lebihan ya, karena ini bahasa Inggris. Ingat ya bahasa Inggris academic writing in English itu berbeda dengan academic academic writing in Indonesia. Dalam penulisan bahasa Indonesia itu saya sering menjumpai kata itu yang apa ya kalimat itu yang ini apa di apa ya istilahnya itu kayak di pendidikan itu kesemuanya mulai sama. Jadi idenya itu di bahasa English, academic English itu menekankan ya, menekankan efektif dan efisien. Jadi bahasanya itu kalau tidak tidak terlalu ini, jangan apa tapi dengan tapi dengan disampaikan dengan tajam. Jadi jangan Cuma asal ini, asal apa, asal asal tempel gitu aja, tapi tetap harus harus padat. Kemarin sudah saya ajarkan, pola apa, pola kalimat ini kompon sama kom kompleks, silahkan diperhatikan ya. Itu ya, materi pertemuan berapa? Pertemuan kedua ya, silahkan ya, teman-teman. Ya, nah ini contohnya ya. Nah, nanti ada paraphrasing, nah ini sambil jalan aja Nanti kalau sudah jalan, nanti saya akan ajarkan cara mutip dan sebagainya. Nah ini contohnya ya, uh, perhatikan ya teman-teman ya. Nah ini introduction teman-teman. complete ban of walking as many people strongly support it while others disagree. In many countries, public smoking is forbidden but it's widespread in many countries. I, however, believe that smoking should be banned but I should be yeah, should be done slowly with proper planning and step. Nah ini tesis statementnya, itu sudah dikasih di, di sini. Nah ini tesis statement ya teman-teman ya. Jadi ini introduction-nya, kemudian ini tesis, tesis statementnya, ya, tesis statementnya, ya. Jadi dia itu ngasih introduction, kemudian tesis statement. Berarti kan di sini ada dua kubu ya, kubu pertama, ya, kubu pertama itu setuju tentang pelarangan melokok di uh, publik. Yang kedua itu tidak setuju. Nah ini pertanyaannya, many people say, ini topiknya ya, topik analisisnya ya, topik tulisannya ya. Many people say that smoking should be banned, while others say it is, not a good, it is not a good idea. Ini topiknya, berarti ada beberapa orang yang mengatakan bahwa smoking itu harus dilarang, sedangkan di, di beberapa orang yang lain itu itu merupakan ide yang tidak tidak bagus. Nah, bagaimana? Jadi walaupun kalian itu orang yang kata-kala merokok, gitu ya, orang yang merokok, fans bawa rokok itu boleh. Tapi kalian juga harus bisa melihat pandangan orang yang tidak setuju dengan merokok. Nah, jadi, pandangannya itu dilihat juga. Nah, makanya ada yang kalimat ini, ini ya, kalimat ini, teman-teman, ini tentang larangan. Jadi, yang setuju, rokok itu tidak, tidak boleh. Perhatikan kalimatnya, nah, paragrafnya maaf ya. Ini teman-teman, paragraf ini ya. Yang ketiga ini, paragraf ketiga itu baru yang berlawanan. Berarti dia itu setu setuju. Nah, ini bilang setuju dia. Tobacco is in tobacco industry is a huge source tax of for the government. The, the majority of makes the best utilization of the tax uh, by building school, parks, or the other public pasti tidak serve on many people. Nah, gini boleh. Nah, ini pandangan selanjutnya. Kemudian kita simpul simpulkan. In conclusion, yeah, I believe that government should take it, initiative, especially about prohibiting smoking. But uh, smoking should be prohibited. And any violation of this rule should be penalized. But uh, complete plan on smoking should be made slowly with proper planning. Yeah. Nah, ini teman-teman. Uh, apa ininya ya? Apa apa uh, contohnya? Jadi, sekali lagi bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Ya, yang saya ajarkan. Nah, sekarang, sekarang kalian sudah mulai masuk ke academic writing, teman-teman, yang dari advance. So, please prepare. Fasten your seatbelt because this is going to be the bumpyest phase of your study in this, in, this, uh, in this institution. Sekali lagi, materi yang kalian dapat di kelas akademik itu ke dari Saya akan di up -up itu nanti uh, saya, di sini itu sudah X, ya. Jadi, di sini, ya, abang, uh, masuk kelas advance, selamat datang ya. This is the the hardest challenge. I'm not I'm not trying to be Uh, to be uh, to be skeptic skeptic about this no but I I I believe that we can do it saya yakin kalian bisa melakukannya pelan pelan kita mulai dari minggu ini ya kita mulai minggu ini saya pengen lihat tulisannya hari hari Jumat ya eh hari, kalau nggak hari Jumat hari Senin ya kita mulai hari Senin aja ya mungkin hari Senin nggak apa-apa coba nanti kita lihat dulu ya. Oke, okay, gitu aja teman-teman. So far any question? Oh ya, yeah, ini enggak ada orang ya. Oke, okay, uh, Mbak Kina halo? Saya Mister. Nanti video ini di-share ya. Silahkan nanti bilang aja, Mas Bakti di kelas akademik, di grup akademik ya bilang sudah masuk akademik essay. SI, jadi saya harap uh, mengerjakan nanti si nya akan dikoreksi setiap setiap minggu. Nah, seminggu sekali akan ada essay, SI. gitu ya. Next, Sir nanti akan ada tugas, Lain nah, ini nanti akan saya ini tugas, kemudian nanti tolong di-share ke di-share ke grup ya, nanti akan di -share, saya share ke grup ya oke, okay, okay, sure. sekali lagi oke, okay, pentingnya tulisan akademik sebenarnya teman-teman, pentingnya tulisan akademik kalau tulisan akademik itu kalian kalau menulis biasanya pakai bahasa Indonesia ya, mungkin ya Pak Marwini dan teman-teman ya, kalau dengan menulis dengan bahasa Inggris untungnya adalah tulisan kalian tuh bisa dibaca secara, secara umum bukan hanya untuk pembaca orang Indonesia tapi pembaca dalam luar luar negeri. Tulisan saya itu enggak bagus-bagus sekali sebenarnya Cuma karena saya menulisnya pakai bahasa Inggris ya, maka banyak orang yang mem mengutipnya, membacanya gitu. Padahal sintanya itu kemarin masih sinta tiga itu. Sinta 3, Sinta 2 gitu. Sinta 2 1 kan? Belum-belum skopus, tapi sudah dikutip banyak orang gitu. Karena saya menggunakan bahasa Inggris, otomatis pembaca yang kayak kemarin ya, contoh ya, orang oh, second Bentar ya, teman-teman. Ya, kalau saya keuntungan banyak. Keuntungannya ketika kalian menulis jurnal, untuk teman-teman yang dosen, ya, menulis apa, jurnal dengan bahasa, bahasa Inggris banyak sekali. Keuntungannya, ya, makanya saya sarankan, kalau kalian menulis jurnal, walaupun bidang kalian bukan bahasa Inggris, tapi gunakanlah bahasa. Gunakanlah bahasa Inggris. Nah, itu saran saya. Saran saya seperti itu, ya. Karena saya lagi itu sangat berpengaruh nilainya ke kalian, ya. Bentar, ya. Kalau no saya izin membuka tulisan saya dulu, kalau no ya. sebentar nah, ya. Oh, ya. Sambil ini, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang... Untuk yang ini, yang apa, yang teman-teman yang bukan dari kelas, ya, uh, sorry, yang ada di kelas tapi nggak bisa datang, uh, ini ya, silakan tanya saya di kelas ini, apa di via WeChat apa apa, kalau ada pertanyaan, atau mungkin silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya kalau kalian datang ya. Again, uh, I'm so sorry because uh, of uh, because none of you here, none of we are present, so I have no choice but to, to just uh, to just jump in ya, to just jump in. Ini uh, oke okay, saya pause saja ya, mohon maaf ya. Uh, mbak Ina tolong di post ya ini. Uh, mbak Ina ya tolong di post ya ini ya uh, videonya ya. Please post the video. Tolong videonya di pause mbak. Di di post. Di post. Ina nggak host, Mister. Oh nggak ya? Siapa yang host? Saya. Mister. Ya. Oke okay, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman Kita tutup pertemuan hari ini ya, Sekali lagi uh, Thank you for the participation uh, whether, whether you are sit-in or not yeah, Again, sit-in only apply for this week the Next week we are no, no longer uh, We are no longer doing any sit-in anymore nah, Kita nggak sit-in anymore We are no longer doing sit-in anymore Jadi kita nggak akan Nggak akan ada sit-in sit -in lagi Karena memang saya fokus ke ke siswa saya, gitu ya. Jadi, mohon maaf kalau ini ya, kalau misalkan ini segera tuntukan Kalau tertarik ikut program segera tentukan saja mau gabung program mana. Tapi kalaupun tidak setuju, mama, kalaupun tidak belum tertarik atau mungkin memang ada ada kegiatan yang memaksa kalian untuk tidak bisa mengambil, silahkan gabung di grup BA dulu aja. Setiap nanti ada kegiatan pasti akan di, diinformasikan kegiatannya itu nanti banyak ya. Dari mulai kegiatan menulis jurnal menulis esai, berpresentasi dan sebagainya. Ya. Itu nanti akan saya, saya latih. Ya. Oke, okay, uh, thanks for attending the class today. See you tomorrow, teman, -teman. Uh, See you uh, See you next week ya. Eh, see you Friday ya. See you Friday for uh, my students in this class. And for those of you sit in, see you uh, when I see you. Ketemu kalau kita ketemu ya. Uh, sampai ketemu kalau kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Terima kasih. Terima Terima kasih.